Al Mas alamin. Ala musalin, ala Amma, Apa kabar para bersedia, channel dsb tv? Jumpa lagi bersama kami seperti Kami doakan atas kelancaran rezekinya yang Pak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 dasarkan fakta sulit dipungkiri bahwa perkutut telah dijadikan pelangenan raja-raja terdahulu bahkan pahlawan nasional pangeran Diponegoro konon sangat menggemari burung ini banyak filosofi yang bisa kita pelajari dari perkutut salah satunya ialah perkutut dalam satu ombyakkan jarang sekali ada pertengkaran artinya sebagai manusia kita juga harus saling menghargai terhadap sesama umat manusia Filosofi yang lain adalah perkutut makannya tidak ragus sebagai gambaran dalam satu pakan, makanannya tidak akan habis dalam satu minggu bahkan bisa lebih berkutut dikenal hewan yang sangat tahanan haus dan lapar artinya manusia pun harus bisa menjaga makanannya tidak rakus. jangan karena punya uang banyak segala makanan dibeli dan dimakan yang berujung pada banyaknya penyakit sebagian besar penyakit karena kesalahan manusia sendiri karena pola makan yang salah ada cerita yang melegenda dalam masyarakat Jawa perihal burung berkutut burung ini menurut ceritanya merupakan jelmaan seorang pangeran yang pada zaman kerajaan Pajapahit dikenal dengan legenda Jokomangu bermula dari hal itu maka kemudian berkembang dalam tradisi masyarakat jawa bahwa burung perkutut menjadi sakral keberadaannya bagi pria jawa burung menjadi salah satu dari sabto proto yang harus dimiliki oleh karenanya masyarakat Jawa khususnya para laki-laki banyak yang memelihara burung atau gila khususnya burung perkutut Banyak pertimbangan mengapa masyarakat Jawa khususnya kaum lelaki memelihara burung perkutut Di antara berbagai pertimbangan tersebut yakni sekedar prespesi hingga nguring-nguring ajaran Adiluho dan Moyang Leluhur orang Jawa dulu sering memberi pejangan bahwa manuk terdiri dari kata ma anjing, dan nyawa Yang artinya purin atau hidup Pejangan itu kemudian diterjemahkan dengan oce mong nanging Nanging manggungo otoyan ngomong putus yang mentes Artinya, kalau berbicara harus harusnya berisi Selama ini terdapat dua macam kategori orang yang gemar akan burung perkutut, yakni karena anggungan dan karena ciri mati yang biasa disebut dengan katuranggan. Orang yang menyukai burung perkutut karena anggungan atau suaranya kebanyakan akan diikut serta ke dalam lomba atau sekedar hanya untuk teranganan. Sementara yang suka burung perkutut karena katuranggan biasanya memiliki kepercayaan bahwa dengan melara burung perkutut akan bisa mendatang rezeki atau Dari tutur terdengar yang kami ketahui, kepercayaan masyarakat Jawa akan katuranggan, angsar, dan tangguh burung perkutut dipengaruhi oleh legenda Jokomang Mang. Diceritakan dalam legenda tersebut, pada saat zaman kerajaan Majapahit dulu ada burung perkutut yang merupakan jelmaan pangeran dari Pajajaran yang bernama Joko burung tersebut terlepas dari pajajaran dan terbang ke arah timur hingga ke Majapahit selanjutnya burung berkutut dengan nama Jokomangu itu lepas lagi dari Majapahit dan terbang ke arah pesisir artinya burung atau keberuntungan Majapahit lepas dan akhirnya menuju ke arah pesisir hingga muncullah kerajaan demak dari pesisir akhirnya Jokomangu terbang lagi dan menuju ke arah selatan dan ditemukan oleh Ki Agung Pak Keringu Yogyakarta dalam negara burung perkutut yang perlu dipersiapkan adalah diri pribadi orang itu sendiri artinya kepercayaan akan keturanggaangkan pulung atau angsa dan tangguh harus tetap ditempatkan pada posisi yang semestinya percayaan akan Tuhan menjadi mutlak melebihi kepercayaan pada siapa dan apapun mengenai pulung atau Wahyu anda datang dengan sendirinya jika itu telah benar-benar tertata. Dalam dunia pewayangan, selalu pulung sing uang, uang sing golei pulung, atau isi golei wadah, tutu wadah sing isi. Jadi-jadi tangguh burung perung pajajaran antara lain warna bulunya semua ungu dari bulu badan, kaki sampai kentang dan kelopak matanya. Pajajaran adalah sebuah kerajaan yang ada di daerah Jawa Barat pada abad ke-11 sampai 16 Masehi. Tapi pada tahun 1579 kerajaan pajajaran hancur akibat serangan pasukan Kesultanan Banten. Pimpinan Maulana Yusuf Pajajaran adalah kerajaan besar yang memiliki peradaban cukup maju seperti halnya kerajaan-kerajaan lain di Nusantara Termasuk dalam hal senjata Seperti halnya kerajaan lain di Nusantara yang memiliki senjata-senjata tradisional seperti keris, tombak, pedang, dan lainnya Kerajaan Pajajaran juga memiliki senjata-senjata tradisional yang tidak kalah hebat seperti kujang dan keris Ujang merupakan senjata khas tanah Pasundan yang tidak dimiliki oleh kerajaan lain. Sidang keris Pajajaran bentuk dan dapurnya masih memiliki kesamaan dengan keris dari daerah lain. Tapi ada beberapa ciri khas dari keris Pajajaran yang membedakan dengan keris dari daerah lain. Berikut ini beberapa ciri keris Pajajaran. ikutannya kaku dan kasar besinya cenderung mentah dan kering serta warnanya agak putih-putian rata-rata keris pajajaran pamornya sewaktu waktu atau tidak direncanakan pamor tiban menancapnya pamor pada bila keris pandes dalam dan halus dan kebanyakan pamornya ganjik Ukuran bilahnya rata, rata lebih panjang dibanding keris tangguh lainnya. Untuk keris yang berluk, bentuk luknya kurang rapat. Gadiknya panjang dan miring sehingga terlihat seperti buah melinjo di belah. Bentuk gonjolnya patok, mengukur. Sirah cecaknya lonjong memanjang. Analoginya, tidak ada yang kekal di dunia ini. begitulah siklus kehidupan manusia: ada yang dapat kekuasaan, ada pula mereka yang mengejar kekuasaan. pasif menerima takdir, bahkan ada yang tiba-tiba jatuh dari tata kekuasaan. Pokoknya, beragam bangsa kehidupan ini, semua manusia punya fase dalam hidup. Sebagian percaya. Sebagian kesusahan secara ekonomi Yang kaya raya Hidup mewah tapi hatinya tertutup dengan kesombongan Ada orang kaya dermawan tapi tidak banyak Kebanyakan menutup mata menyaksikan penderitaan masyarakat termarginal Unik Ada kesederhanaan, kemewahan, dan kesombongan yang kita lihat dipamerkan Seperti itulah realita kehidupan Kadang membagiakan dan mengecewakan, sekuat apapun manusia pasti akan menyentuh titik paling rendah. Siklus kehidupan tidaklah statis. Apa punya kekuasaan, kepintaran, dan pengalaman yang luar biasa? Ketika semua tidak diabdikan untuk banyak orang dan sang Khalik, maka sia-sialah: ikhtiar dan tidak takabur dalam hidup menjadi penting. Sebagai makhluk sosial yang dalam istilah Aristoteles disebut zon politikon, kita menurutkan orang lain Yang hidup sendiri di dunia ini hanya dewa Kita manusia bermasyarakat, guna menjaga relasi itu Berarti individu-individu perlu berada dalam kebersamaan Thomas Hobbes pun menyebut manusia dalam istilah hominilukus Kesalehan sosial dalam pandangan eksitosis sosial, manusia perlu yang namanya modal sosial bahwa manusia melakukan amal soleh itu untuk kebaikan dirinya sendiri. Dengan amal kebaikan tersebut, atau kesalehan sosial, manusia akan tenang jiwanya, terminimalisir dan terhindar dari kekacauan saat berinteraksi di dunia ada banyak sekali mitos burung berkutut sesuai dengan hal yang membuat menjadikannya spesial tetapi meskipun ada mitos bahwa suatu keadaan perkutut akan membawa suatu dampak Doro tidak harus percaya akan hal tersebut suatu kebaikan akan datang jika Doro memang mau mempercayainya begitu juga dengan hal yang buruk